Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan masing-masing zodiak yang melakukan perubahan, kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Februari tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat.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 Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra, yang dimana di sini dikategorikan bahwasanya seorang Libra perlu melakukan suatu perubahan, yang dimana di sini akan memperbaiki kehidupan dan membuat seorang Libra akan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi, dan di sini digambarkan perubahan yang perlu Libra lakukan di bulan Februari tahun 2021 adalah dalam kategori keuangan yang dimana di sini disarankan kepada seorang libra baiknya mengkontrol menata meniti kembali pengeluaran dan pendapatan yang dimana juga di sini dikategorikan seorang libra akan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Februari tahun 2021 dan di sini juga digambarkan apapun yang dilakukan oleh seorang libra akan menghasilkan keuangannya yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dan di sini baiknya disarankan kepada seorang libra lakukan perubahan di dalam kategori mengkontrol keuangan yang dimana di sini seorang Libra akan mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan hasil yang akan ia peroleh dengan perubahan yang ia lakukan, dan untuk support energinya adalah "kenaik of pentacle. secara umum "kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa, dan di sini menggambarkan seorang Libra perlu melakukan. Perubahan di dalam kategori mengkontrol keuangan, yang dimana di sini didukung seorang pasangan, sahabat, ataupun rekan-rekan seorang libra sendiri, yang dimana di sini perubahan yang ia lakukan adalah untuk bertujuan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Nah, kesimpulannya adalah: The Hero Pen. Cara umum, The Hero Pen itu diartikan ada istiadat toko agama orang yang disiplin, orang yang taat aturan dan orang yang mengetahui aturan. Dan jika kartu di Eropa yang kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Libra akan merasakan perubahan hidup di mana di sini seorang Libra melakukan perubahan dalam mengkontrol keuangan yang didukung oleh seorang pasangan, rekan serta sahabat libra sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Ten of Cup ataupun 10 ialah untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana sini dikategorikan bahwasannya seorang Scorpio perlu melakukan suatu perubahan yang tujuannya untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus serta kehidupan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 perubahan yang disarankan di disini kepada seorang Scorpio adalah baiknya menata kembali hubungan bersama seorang pasangan perhatikan memberikan kasih sayang kepada sebuah keluarga pasangan yang dimana di sini akan mendapatkan pintu rezeki yang terbuka dan meskinya akan sangat bagus di bulan Februari Tahun 2021 dan sini juga disarankan kepada seorang Scorpio baiknya berikan perhatian yang penuh kepada keluarga terutama kepada pasangan dan anak-anak Scorpio sendiri yang dimana di sini akan mendapatkan hasil yang bagus terutama di dalam kehidupan dan rezeki seorang Scorpio sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik of cup. Secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun atau yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini di sini disarankan seorang Scorpio memperhatikan keluarga serta pasangan yang dimana juga di sini seorang Scorpio akan mendapatkan dorongan motivasi dari orang terdekat sahabat serta pasangan Scorpio sendiri dan jika kartu daya ropan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio, sosok seorang pasangan Scorpio sama-sama mengetahui aturan dimana di sini mereka saling mendukung dan memberikan perhatian dan mengubah pola hidup mereka di bulan Februari tahun 2021 yang didukung oleh seorang sahabat rekan serta seorang skopi bersama pasangan akan saling mendukung untuk mendapatkan pintu resmi ataupun mendapatkan kebahagiaan di bulan Februari Tahun 2021 dan untuk zodiak yang ketiga adalah 5 five of cup ataupun lima piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini perlu melakukan suatu perubahan yang dimana di sini ada dua kategori perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Gemini di bulan Februari tahun 2021 untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi. Perubahan yang pertama adalah seorang Gemini, baiknya jangan mengingat masa lalu, lupakan masa lalu, move on dari masa lalu, dan perbaiki untuk masa depannya. Dan di perubahan yang kedua seorang Gemini, baiknya memperhatikan pasangannya yang saat ini, memperhatikan keluarganya yang saat ini ketimbang mengingat masa lalunya yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan dan rezeki seorang gemini sendiri dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak dan disini sini menggambarkan seorang Gemini perlu melakukan dua kategori perubahan yang dimana disini tujuannya adalah untuk membahagiakan sebuah keluarga membahagiakan seorang anak Gemini sendiri dan di disini seorang Gemini akan mendapatkan dorongan motivasi serta doa dari anak Gemini sendiri dan jika kartu di Eropa kita gabungkan dengan dunia yang ketiga di disini menggambarkan Sosok seseorang Gemini merupakan sosok seseorang yang disiplin dan taat aturan serta bijaksana, yang di mana di sini seorang Gemini akan melakukan dua perubahan tersebut, dan seorang Gemini akan mendapatkan hasilnya, serta Gemini merasakan perubahan dalam kehidupan, yang dimana tujuannya untuk membahagiakan keluarga dan anak Gemini sendiri. Tentu saja, yang keempat adalah five of sorts, ataupun lima beda. untuk Zodiac yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang cancer perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori kesehatan serta kehidupan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang cancer jangan terlalu memaksakan kehendak jangan terlalu memaksakan tenaga di dalam bekerja yang berdampak negatif kepada kesehatannya sehingga di sini disarankan kepada seorang cancer adalah sesuai kemampuan dan jangan memaksakan diri agar kesehatannya lebih bagus lagi dan seorang cancer bisa bekerja dengan fokus yang dimana sini akan menunjang keuangan serta kehidupan seorang cancer sendiri yang di perubahan yang kedua di disini disarankan kepada seorang cancer baiknya menata mengkontrol kembali pola istirahat dan pola kehidupan cancer di bulan Februari tahun 2021 yang bertambah positif kepada rezeki dan kehidupannya dan untuk support energinya adalah Page of One secara umum Page of One itu diartikan seorang anak yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Cancer perlu melakukan suatu perubahan yaitu di dalam mengontrol kesehatan dan mengkontrol kehidupan. Dan di sini disarankan kepada seorang Cancer jangan terlalu memaksakan kehendak, meskipun tujuannya untuk membahagiakan seorang anak. Di sini, seorang anak Cancer akan mendoakan seorang Cancer agar mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, kesehatan yang lebih bagus. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan dan rezeki seorang Cancer sendiri. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang giat bekerja, fokus di dalam bekerja meskipun dampak negatif kepada kesehatannya. Namun di sini disarankan, baiknya jaga kesehatan yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta pintu rezeki seorang Cancer yang didukung serta didoakan oleh seorang anak Cancer sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang perlu melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Februari tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra perlu melakukan perubahan dalam kategori keuangan dan yang kedua adalah zodiak Scorpio yang perlu melakukan perubahan dalam kategori hubungan asmara dan di zodiak yang ketiga kita mempunyai seorang Gemini yang perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori hubungan asmara dan move on dari masa lalu dan di zodiak yang keempat adalah seseorang yang berzodiak cancer yang perlu melakukan suatu perubahan dalam kategori kehidupan dan kesehatan baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang perlu melakukan perubahan di bulan Februari tahun 2021 agar mendapatkan rezeki yang luar biasa semoga bermanfaat ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya